د 으로 <arel> selamat datang di pinjol film bagaimana kabarnya teman-teman semua semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya guys baiklah tanpa berlama-lama video kali ini adalah film yang paling ditunggu di tahun 2023 berkisah tentang John Wick yang ingin hidup mendapatkan kebebasan dari jeratan organisasi high table lalu hidup seperti orang normal lainnya bagaimana kisahnya langsung saja kita ke alur cerita Sin pertama, Raja Buri datang mengunjungi John Wick yang sedang berlatih. Sambil membawa perlengkapan berupa senjata dan pakaian anti pelurunya, ia pun bertanya apakah John sudah siap sedia. John pun memalingkan wajahnya sambil menjawab, Ya. Sin pun beralih ke sebuah tempat di padang pasir di mana John sedang mengejar tiga orang. Satu persatu ketiga orang itu dibunuhnya. Kedatangan John ke sini adalah untuk menjumpai seorang ketua High Table untuk mendapatkan kebebasannya. Namun ketua itu tidak dapat mengabulkannya. Ia bahkan mengatakan satu-satunya jalan agar John mendapatkan kebebasannya adalah dengan kematian. Mendengar hal itu, John pun membunuhnya. Sim kemudian beralih lagi ke Hotel Continental New York. Di mana seorang utusan membawa surat lengkap dengan segelnya. Surat ini ditujukan kepada Winston sang manajer hotel dimana isi suratnya adalah untuk menutup Hotel Continental atas perintah Marques de Gramont. Dengan menggunakan pasir dalam botol sebagai alat waktu, utusan itu mengatakan bahwa Winston punya waktu satu jam untuk mengosongkan hotel. Setelah kematian ketua Hightable yang dibunuh John, Hightable menyalahkan Winston yang gagal membunuh John. Karena itu, Hotel Continental New York dirubuhkan. Winston sebagai manajer hotel juga dibebas tugaskan alias dianggap sebagai orang buangan. Marcus juga membunuh Caron, pengawal Winston. Marcus ini seorang yang arogan, tapi mendapatkan dukungan penuh dari dewan high table. Setelah meyakinkan dewan bahwa dirinya bisa menangkap John Wick. Dan taktik yang digunakan Marcus adalah mengincar orang-orang yang berada dekat dengan John. Itulah sebabnya The New York dihancurkan. Marcus juga merekrut Kane, salah seorang teman lama John Wick. Ken adalah juga seorang pembunuh bayaran buta yang sebenarnya sudah pensiun. Ia diperintahkan untuk membunuh John Wick. Ken sebenarnya hendak menolak, tapi Markis mengancam keselamatan keluarganya jika Ken menolak perintah, sehingga dengan terpaksa ia pun menerima tugas itu. Target Markis selanjutnya adalah The Continental Osaka yang dicurigai sebagai tempat persembunyian John Wick. Di sini diperlihatkan seorang pria bernama Mr. Nobadi dengan seekor anjingnya yang hendak menginap. Ia adalah seorang pemburu bayaran dengan julukan tracker atau pelacak. Pemimpin Continental Osaka adalah teman lama John Wick. Dan walaupun putrinya memperingatkan bahayanya jika berhubungan lagi dengan John Wick, tapi ia tidak bergeming sedikit pun. Ia juga meminta putrinya jangan mempertanyakan keputusannya itu. Di atas hotel, Koji bertemu dengan John. Ia pun mengabarkan bahwa Hotel Continental New York telah dihancurkan dan kemungkinan Hotel Osaka miliknya adalah sasaran selanjutnya yang akan dihancurkan. Hotel ini kemudian didatangi oleh beberapa anak buah Marquis. Melihat itu Akira segera menyuruh anak buahnya untuk mengosongkan hotel, kemudian melaporkan hal ini pada ayahnya. Namun ia bertambah khawatir karena melihat John Wick sedang berada bersama ayahnya. Koji bersama anak buahnya pun datang menyambut anak buah Markis Anak buah Markis mengatakan ingin menggeledah hotel untuk mencari orang buangannya dicurigai berada di tempat itu Namun Koji berusaha menahan mereka Di saat itulah muncul Kane yang juga adalah teman lama Koji Kane berusaha meyakinkan Koji agar menuruti kemauan anak buah Markis Namun Koji tetap tidak bergeming sehingga terjadilah pertarungan pasukan elit Marquez juga menyerang Akira dan John yang berada di atas hotel Kane yang sebenarnya tidak ingin terjadi pertumpahan darah tapi terpaksa juga membantu anak buah Marquez yang meminta pertolongannya Dalam peristiwa ini Akira terluka sehingga ayahnya membawa Akira ke tempat lain sedangkan John terus bertarung sampai akhirnya ia pun berhadapan dengan Kane. Pada saat yang genting tiba-tiba Mr. Roba menembak mereka berdua dari tempat persembunyiannya. Hal ini membuat pertarungan mereka pun bubar. Sementara itu nilai kontrak untuk kematian John Wick pun dinaikkan menjadi 20 juta dolar. Kane yang sedang mencari John bertemu dengan Koji dan putrinya. Kane menawarkan agar Koji dan putrinya pergi saja asal menyerahkan John Wick. Tapi Koji tetap membela John Wick dan melebih menghargai persahabatannya. Sehingga terjadilah pertarungan yang akhirnya menyebabkan kematian Koji. Di tempat lain, Winston menemui Bowry, karena ia ingin mengatur pertemuan dengan John Wick. John pun menemui Winston di New York. Lalu Winston menasihati John bahwa tidak ada gunanya jika John berniat untuk membunuh Marcus. Sebab posisinya akan segera digantikan begitu ia mati. Lanjut ia mengatakan bahwa cara terbaik adalah dengan menantang duel. Tapi sebelumnya John harus ke Berlin untuk memperbaiki hubungan keluarganya dengan Gipsy Rusia. Sebab ia membutuhkan dukungan dari mereka sebagai syarat untuk mengajukan duel. Setelah kegagalan memburu John Wick di tempat kontinental Osaka, Marquis merekrut si pelacak Mr. Nobody untuk menemukan John Wick dengan bayaran tinggi. pun pun pergi ke Berlin dan masuk ke sebuah gereja tempat markas Ipsi Rusia. Tapi begitu ia mengatakan tak bertemu pemimpinnya, John langsung ditembak. Untung baju khususnya dapat menahan pelurunya, Mr. Nobody ternyata membutuhi John sampai ke tempat itu. Ia pun melaporkan keberadaan John seraya meminta bayaran pada Marquis. Tapi Marquis malah mengubah perjanjian dengan mengatakan jika Mr. Nobody ingin mendapat bayaran, maka ia harus membunuh John. Ternyata pemimpin Gipsi Rusia keluarga John telah mati dan sekarang posisinya digantikan ke tia putrinya. Katia menyalahkan John atas kematian ayahnya, karena ayahnya mati dibunuh setelah John membunuh salah seorang ketua high table. John mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama, dan ia ingin membunuh Markis dengan cara duel. Tapi untuk itu ia membutuhkan dukungan dari keluarganya. Katia mengatakan John harus membunuh pembunuh ayahnya agar John diterima kembali sebagai keluarga sekaligus mendapatkan dukungan. John pun dibawa ke Himmel dan Hall untuk menemui Kila. Namun di sana telah ada Kane yang ingin bertemu John Kemudian Nobody juga ikut nimbrung Kila mengajak mereka bermain kartu Dan di saat itu dengan jelas John mengatakan maksudnya untuk membunuh Gila Pada saat itu Kane dan Nobody malah membantu John untuk melawan Gila dan anak buahnya Kila berlari ke tengah kerumunan namun John berhasil mengejarnya sehingga terjadilah pertarungan. Kila. Namun Kila juga mempunyai bela diri yang mumpuni sehingga John tampak kewalahan. Tapi itu tidak berlangsung lama sebab John berhasil membunuh Kila dan mencabut giginya sebagai tanda yang nantinya akan diberikan kepada Katia. Di tempat itu ketika nobody ingin membunuh John, Ken pun berhasil mencegahnya. Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari Katya, Winston membawa surat tantangan duel pada Marquis. Walaupun enggan, tapi Marquis terpaksa harus menerima tantangan duel karena itu sudah menjadi peraturan dalam organisasi high table. Tata cara duel akan diputuskan di Paris. Dengan berlatar belakang pemandangan menara Eiffel di Paris, seorang petinggi Hightable mempersilahkan kedua belah pihak untuk menentukan aturan duel dan akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan senjata pistol saat matahari terbit di gereja Saikerkor dalam duel ini jika John menang maka ia akan mendapatkan kebebasannya dan Winston akan mendapatkan kembali posisinya serta hotel yang sebelumnya telah hancur akan dibangun kembali ditambahkan juga jika John tidak datang tepat waktu maka John dan Winston akan dihukum mati pada saat inilah Markis kembali menggunakan taktiknya dengan menunjuk Kane untuk mewakilinya dalam duel. Kane sebenarnya tidak mau, tapi ia tidak punya pilihan karena Merkis mengancam keselamatan putrinya. Lagi pula Merkis berjanji akan membebaskan putrinya bila Kane mau menjadi wakilnya untuk menghadapi John dalam duel. John pergi ke gereja di sana ia bertemu dengan Kane. Sebagai teman lama mereka menceritakan kehidupan pribadinya masing-masing. Ken menceritakan bahwa ia harus memilih untuk menyelamatkan putrinya ketimbang John. Setelah mendampingi Ken, John mendatangi King Bowery yang memberikannya perlengkapan senjata dan pakaian terbaru. Marquis diperingatkan bahwa kegagalannya untuk mengatasi John akan mengguncang pilar high table. Marcus yang mulai khawatir akan gagal menaikkan nilai kontrak menjadi 26 juta dolar untuk membunuh John sebelum matahari terbit. Ini membuat seluruh pembunuh bayaran di Paris bergerak untuk memburu John. John berhasil mengalahkan mereka semua dan melanjutkan perjalanan ke Singapore. Namun pembunuh-pembunuh bayaran termasuk anak buah Markis terus memburunya. Di sepanjang perjalanan, Mr. Nobody juga turut dalam sayembara ini. Namun ia membantu John melawan pembunuh-pembunuh bayaran karena ia menginginkan dialah yang akan membunuh John dan mendapatkan hadiahnya. Nilai sayembara pun dinaikkan menjadi 30 juta dolar. Uh! Suatu ketika John lebih memilih untuk membantu anjing milik Nobody daripada menembak Mr. Nobody yang saat itu sudah dalam keadaan terdesak. Hal ini sangat mengesankan bagi Mr. Nobody. Di lain pihak hadiah sayembara ini kembali dinaikkan menjadi 40 juta dolar. John berhasil sampai di 220 anak tangga menuju gereja. Namun kembali ia dicegat oleh pemburu bayaran yang tergiur dengan besarnya jumlah hadiah sayembara. 10 menit lagi matahari akan terbit namun John belum juga sampai. Ini membuat Winston mulai khawatir. Setelah mengalahkan semua pemburu bayaran, ia bertemu dengan anak buah Marquez yang malah mendendangnya sampai jatuh ke bawah lagi. Hampir saja John putus asa namun Kane datang dan membantunya untuk kembali menuju ke atas menaiki anak tangga. Mr. Nobadi yang sebelumnya ikut sayang bara sekarang malah membantu John karena merasa berhutang budi setelah John menyelamatkan anjingnya. Singkat kata, Ken dan John berhasil tiba sebelum matahari terbit. Lalu duel pun dimulai. Aturan pertama, saling tembak dalam jarak 30 kaki peluru hanya mengenai lengan John dan Kane sehingga dilanjutkan dengan jarak 20 kaki John terkena pundak sedangkan Kane terkena di perut maka kembali dilanjutkan dengan jarak 10 kaki Kali ini John terkena tembakan di perut yang membuatnya terbaring di tanah. Melihat itu, Markis yang arogan ingin menghabisi John dengan tangannya sendiri. Ia meminta senjata Ken dan juga menyatakan pembebasan atas Ken dan putrinya. Namun, dalam dunia tadi sebenarnya John belum menembakkan senjatanya, sehingga tepat ketika Markis hendak membunuhnya, John dengan secepat kilat menembak kepala Markis. dan dengan ini duel pun berakhir. Winston mendapatkan posisinya kembali dan John mendapatkan kebebasannya. Yen dan putrinya juga terbebas dari high table. John yang terluka meminta Winston mengantarnya lalu terbalik merubuh dan tak bergerak lagi. Akhir cerita Winston dan King Bungri berdiri di depan makam John Wick. Sedangkan di tempat lain terlihat Akira berjalan sambil membawa belati mendekat ke arah King. Lalu film pun berakhir. Baiklah guys itulah alur cerita dari film Baba Yoga John Wick 4. Untuk mengembangkan channel ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga terhibur dan tetap semangat. Game. Okay.